Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga Serial Jalan-jalan Keluarga Jalur Kali ini kita menceritakan perjalanan waktu ke Eropa Jadi saya, istri dan anak bungsu Kita pergi ke Belanda, lalu ke London Kita sempat ke Swiss dan kita ke Jerman Waktu ke Jerman, maka kami bermalam menginap di München. Kenapa di Munchen? Karena di sana saya punya teman Dan bisa nginep di rumahnya Dan juga mengadakan seminar di sana Lalu dari Munchen Saya ada sahabat yang mengantar kami Pergi jalan-jalan ke sebuah bukit Dimana pas di puncak bukitnya Ada kastel Bagus sekali Belum sepanjang perjalanan ya Kita melihat kereta kuda Yang kudanya gede-gede khas Jerman Di Munchen ada gelanggang olahraga sepak bola, ya Bayern Munich yang terkenal tapi ada hal-hal yang menarik di kota München dan sebenarnya juga Jerman secara keseluruhan kebersihan kotanya, kemajuan teknologinya maka di München ada museum BMW Wah, BMW ini kan memang mobil Jerman jadi museumnya ada di kota München München termasuk kota kecil tapi bersih menjadi pusat teknologi IT apa yang menarik yang saya mau bagikan kali ini? Nilai inspirasi sebuah insight dari Jerman, munson, saat itu bukan hanya di Jerman, juga di Indonesia, ya, sedang marak uh, swapping swapping apa software bajakan jadi kayak zaman penjajahan, kenapa disebut penjajah? Gitu. Karena harganya kira-kira akan -kira. sih dikosongkan murah banget begitu ada diisi software, harganya ya mungkin 10 kali lipat gak apa-apa, itu kan ratusan kali lipat, maka ya pemilik softwarenya memang masuk dalam daftar orang kaya di muka bumi. Yang membuat seperti penjajahan adalah cara-cara nya dan dulu saya pikir itu cuma di Indonesia gitu ya ternyata enggak yang menarik di kota München waktu itu ada kegerakan komunitas untuk membuat aneka aplikasi software non-label ya, bukan bajakan bajakan itu misalnya Microsoft gitu ya atau untuk edit ya Adobe lalu dibajak berarti diakali untuk digunakan nggak menggunakan aslinya itu berarti bajakan tapi ini enggak, ini enggak membangun software tersendiri non label tentu akan sulit bersaing melawan software bermerek gitu ya yang memang dibangun oleh perusahaan yang berupa tim gimana mau dikalahkan sama software buatan perorangan tapi menariknya ketika yang membuat bukan perorangan jadi komunitas maka komunitas itu terjadi orang-orang yang menyukai aplikasi pada bidang itu Komunitas bergerak menjadi sebuah seperti perusahaan, dan karena mereka bekerjanya bersama-sama, tidak diorganisir dalam arti oleh sebuah perusahaan, tidak ada satu individu yang memiliki karena dibuat bersama-sama, tidak untuk dipatenkan, dilabelkan, nanti mengulangi lagi kisah dalam menaati penjajahan oleh pemilik software. Kalau pemilik softwarenya mungkin sedikit murah hati gitu ya, apalagi kalau sekarang ini kita bicara covid, uh ternyata ada juga penemu vaksin yang menghibahkan gitu ya vaksinnya untuk dipatenkan Pakai dia nggak usah dibayar royalti sehingga bisa digunakan secara murah untuk seluruh dunia gitu. Kalau dalam ekoenzim bisa sekarang lagi bergerak lebih ekuensim, saya apresiasi juga Dr. Rosukon yang menghibahkan ilmunya. Kembali ke Jerman. Di kota Munchen ini ada komunitas di mana mereka membuat uh, software bersama-sama. Nah, singkat cerita, mereka bisa gitu ya. Kenapa? Bersama kita bisa. Wah, saya pergi jauh-jauh ke Jerman dapatnya ilmu gotong royong. Ilmu kebersamaan, ketika orang bersama-sama dalam sebuah komunitas, nah, nirlaba, kekuatannya luar biasa. Itulah kenapa sekarang juga saya banyak menggerakkan komunitas nirlaba, komunitas bukan organisasi, gak ada ketuanya, gak ada sekretarisnya, tapi sebuah kegerakan atau movement begitu dilembagakan, gitu ya, ada friksi gesekan, namanya lembaga, pengurus, penasehat, jangka waktu tertentu diganti ngambek lah, udah. Banyak ributnya daripada kerjanya. Nah, itulah kekuatan komunitas. Tentu lembaga ada plus minusnya ya. Bisa punya rekening atas nama lembaga, bisa ikut proyek tender, tapi kalau untuk kegerakan, wah, komunitas kegerakan itu luar biasa. Programnya langsung jalan karena yang digerakkan adalah motivasi. Berbicara apa yang dilakukan oleh masyarakat uh, Munchen Jerman ini, saya bawa esensinya, ya filosofinya, nilainya di dalam keluarga. Ketika keluarga itu esensinya kebersamaan. Ya, suami cari duit sendiri, istri cari duit sendiri. Berantem, cerai, bubar. Suami cari uang, istri cari uang. Tapi kebersamaan dalam arti disatukan. ya Bisa tidak disatukan, tapi yang penting filosofinya. Jadi istri sadar bahwa uang yang dihasilkan juga milik suami Suami sadar uang yang dihasilkan juga punya istri Jadi milik bersama-sama Sama-sama bekerja, sama-sama cari uang, sama-sama pekerjaan domestik Sama-sama tidur, baru tidur bersama sebagai teman tim yang bekerja bersama-sama Kebersamaan di dalam segala hal ya, Karena memang esensi dari keluarga selain relasi adalah kebersamaan Bagaimana membangun kebersamaan menyenangkan. Nah, kalau kebersamaan itu menyenangkan, kalau dimiliki bersama sekalipun yang menghasilkan sendiri-sendiri istrinya sarjana punya bakat tertentu ya kalau hanya menjadi ibu rumah tangga walaupun cukup yang berkata ibu rumah tangga itu bukan hanya peran seorang ibu itu loh. saya setuju juga saya menerbitkan dan mengedit buku yang judulnya menjadi seorang ibu itulah istri saya saya mengagumi saya mengagungkan mengapresiasi peran seorang ibu tetapi seorang wanita yang punya talenta minat bakat passion untuk dagang untuk bisnis bekerja tidak masalah bekerja yang menjadi masalah adalah waktu bekerja tidak punya spirit kebersamaan uangku uangku uangmu uangku juga <laughs> suaminya jadi kuli <laughs> bukan pemimpin bukan kepala nah keesensi kebersamaan itulah yang membuat kuat kan juga bukan negara besar ya wilayahnya kecil tapi termasuk juga negara yang kuat di dunia ini selain soal teknologi Jerman juga mereka ke nasionalismenya termasuk tinggi ya termasuk juga Prancis makanya jarang orang Prancis yang berbahasa Inggris <laughs> mereka merasa ini bangsa yang hebat gitu ya sama juga dengan Jerman nah bukan sombong tapi sebuah nasionalisme di mana lewat nasionalisme itu kebersamaan sesama bangsa dibangun dengan kuat sama juga dengan Indonesia, kita perlu membangun, menggalang, membina, membangkitkan sikap kebersamaan ini. Kembali kepada keluarga, karena saya kan memang bidangnya keluarga. Jadi saya comot sana, comot sini untuk dibawa kepada keluarga. Karena ada loh keluarga yang tidak bersama-sama, suami istri menikah, sudah bertahun-tahun, kamarnya sendiri, duitnya sendiri. <laughs> <laughs> Rekeningnya sendiri-sendiri Itu bukan suami istri Itu namanya dua orang kos bersama dalam satu rumah gitu. Masa semuanya sendiri-sendiri Duitnya sendiri, usahanya sendiri Beli rumah dua nama sendiri-sendiri Udah siang mau cerai aja ya, Betul-betul akhirnya bercerai Karena memang seperti seolah dipersiapkan Ketika segala sesuatunya sendiri-sendiri Maka esensi pernikahan Sudah tinggal apa udah Apalagi udah, udah tidurnya sendiri-sendiri <laughs> namanya suami istri itu ya ya yang unik gitu, yang unik dan khas itu kan hubungan suami istri. Kalau saya punya kongsi kita kerja bareng bareng, bahkan kita saling percaya. Ya. Tapi kan kita gak hubungan suami istri, gak seks. Nah ketika suami istri tidak hubungan suami istri lagi, namanya kakak adik. Tapi ada juga ya yang tidak hubungan suami istri, tapi gak berantem. Ya. Ini ada yang hubungan Suami istri tidak hubungan suami istri lagi, nggak seks Lantem tiap hari, itu kayak dua setan yang tinggal satu rumah Tapi ada juga ya suami istri yang tidak berantem, tapi tidak seks Jadi kayak kakak adik Menurut saya juga kurang bener ya, namanya suami istri, ya harus suami istri Tidak seperti kakak adik Untuk bisa memaknai pernikahan secara keseluruhan dan menjalankannya secara keseluruhan Maka spirit kebersamaan Itulah inspirasi yang saya ambil esensinya ketika saya tinggal di Munchen dan melihat semangat kebersamaan. Wah, ini bagi saya menarik untuk kita berbagi mengenai semangat kebersamaan. Itulah inspirasi hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam bahagia luar biasa.